yang menjadi permasalahan bagi setiap orang tua di era ini. Di berbagai kesempatan, banyak para orang tua, para ibu yang bertanya bagaimana menyikapi kecenderungan anak-anak, apalagi pada masa pandemi dan pasca pandemi sekarang, mereka hampir tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Kenapa itu bisa terjadi, ya? Dan hampir sangat sulit menjauhkan mereka dari handphone. Bahkan sebagian cenderung tantrum, marah ketika orang tua membatasi penggunaannya. Apa kiat yang bisa dilakukan orang tua agar bisa mengendalikan, minimal membatasi? penggunaan handphone sahabat-sahabat ngawas yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala khususnya para orang tua ini betul masalah yang sedang dihadapi bersama para orang tua sebagai catatan anak usia anak adalah usia bermain bermain adalah hak mereka Memang pasuknya itu, mereka belajar, kalaupun mereka belajar, ya belajarnya sambil bermain. Sehingga pembelajaran pada pasuk anak-anak harus didesain sedemikian rupa dalam bentuk permainan. Sehingga mereka mungkin tidak merasa belajar. Mereka merasanya bermain, tapi di dalam permainan itu tersisipkan materi-materi pelajaran. Ini yang terbaik bagi guru dan juga bagi para orang tua di rumah. Lalu apa solusinya? Menurut saya, karena ini fase bermain dan kita tidak bisa menghindari atau mengkat fase ini, kita harus mencari alternatif permainan. Jadi pertanyaannya kepada para orang tua yang mengeluh dengan eh, penggunaan handphone oleh anak-anaknya yang tidak bisa dihentikan adalah apakah bapak, ibu, para orang tua, sahabat-sahabat semuanya yang sudah punya anak atau memiliki adik misalnya, Apakah kita sudah mempersiapkan, sudah menyediakan permainan alternatif selain handphone? Permainan-permainan tradisional yang dulu sering kita mainkan, adakah di rumah kita eh, karet, atau eh, tenis meja, atau congklak, atau eh, karet eh, skipping? Atau mungkin uh, ring basket, uh, uh, kok dan raket, atau jenis-jenis permainan yang lainnya. Apakah itu tersedia di rumah kita? Atau apakah kita pernah mengajak mereka untuk bermain permainan-permainan tradisional yang dulu sering kita lakukan? Ini kalau bisa kita lakukan selain dapat meminimalisir penggunaan handphone, ini juga akan mendatangkan keuntungan lain yang lebih besar adalah keakraban. Komunikasi yang efektif, yang positif antara anak dan orang tua. Karena di sela-sela bermain, selain Memberikan kegembiraan kepada anak-anak Juga dapat menyisipkan pesan-pesan kepada mereka Karena itu para orang tua Sahabat-sahabat ngawas yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pikirkanlah Jenis permainan alternatif Agar mereka dapat Kita minimalisir Menggunakan handphone Atau terus-menerus menghabiskan hampir seluruh waktunya dengan handphone bangun tidur handphone mau tidur sangat sulit untuk kita minta mereka tidur karena mereka terus bahkan mungkin mereka akan mencuri-curi kesempatan mencari waktu diam-diam untuk uh, tetap bisa bermain handphone kalaupun mungkin wifi nya kita matikan mereka tidak kalah canggih dengan kita mereka mungkin akan mendownload terlebih dahulu beberapa jenis game atau film lalu mereka akan tetap bisa menontonnya walaupun wifi kita telah matikan ini salah satu trik yang bisa kita lakukan dan belum tentu saya yang berbicara sudah berhasil sepenuhnya melakukan trik ini. Karena keterbatasan waktu dan fasilitas masih belum bisa secara maksimal menghadirkan permainan alternatif untuk mereka atau terlibat bermain bersama mereka. Dan mudah-mudahan kita betul-betul mampu menjadi orang tua yang baik Menurut agama dan baik menurut anak-anak kita sendiri, orang tua yang mampu menjalankan perintah wa ahliikum naroh menjauhkan diri kita dan anak-anak kita dari api neraka, bentuknya mungkin akan bermacam-macam yang dimaksud dengan "annar" atau "api neraka" ini. Yaitu segala hal, segala sesuatu yang dapat menjauhkan mereka dari hidup bahagia, menjauhkan mereka dari prestasi. Sehingga nanti di kemudian hari anak-anak tersebut tidak menjadi apa-apa, tidak ada skill. Atau sesuatu yang dapat mereka berikan kepada masyarakatnya, kepada lingkungannya Padahal An-Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sangat populer Yang sangat sering kita dengar Khairun nas anfahum Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain Tentu kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kakak Mengharapkan sekali ada-ada kita, anak-anak kita, murid-murid kita menjadi khairunnas, tanpa holminas. Tapi, apa yang bisa mereka berikan kepada masyarakatnya? Mereka untuk menjadi khairunnas, tanpa holminas, harus memiliki skill tertentu, keahlian tertentu, harus memiliki prestasi yang bisa dibanggakan dan bisa menjadi alat. Untuk berkontribusi kepada lingkungannya Demikian, terima kasih atas segala perhatian Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan share, like, dan subscribe Agar channel ini lebih bermanfaat lagi Wabawidu amri ilallah ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh